iyalah seperti janji gua ataupun dalam arti permintaan dari temen-temen semuanya ada permintaan bang jangan lupa untuk reaksikan lagi yang di color of ostrava Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua di channel Ivan Android. <laughs> Udah lama gue ngaresin karena kita VOB. <laughs> ya gitu loh ya. Iyalah seperti janji gua ataupun dalam arti permintaan dari temen-temen semuanya. Ada permintaan bang jangan lupa untuk reaksikan lagi yang di Color of Australia. Jadi ya, V.O.B itu sendiri kemarin ini telah manggung di Color of Ostrava. ya, Color of Starlight apa? V.O.B lagi nyanyi apa? Sama sih di belanja Gue masih mencari-cari info aja Tapi intinya gini gue udah dapat lah di lah Untuk penampilan menawan Walaupun kita sebagai penonton Paham ya kalau kayak gitu ya Oke okay ya Tetap gue akan bagi-bagi lagi share informasi lagi ya, Akan berbagi-bagi informasi sambil nonton, ya kan gitu loh jadi kalau misalnya ini kan gue juga minta tolong juga sama teman-teman semua siapa tahu dapat video lagi, bisa gua reaksikan lagi siapa tahu di belanja ada informasi yang kurang bisa ditambahkan lagi di komen itu loh namanya, saling berbagi, saling share oke, okay? jangan lupa subscribe-nya, like, dan komen-nya kan. oke, okay. kita harus untuk Color of Azrava, di tahun 2022 lagi go, go. Mahendra officiality Keren ya? Wih Lagu yang ini kayaknya gue belum pernah denger loh. Ada irama-irama sendaknya? Nah, nah, nah, nah, nah, ada ya di sini ya, di mana ya? Seriusan, nggak ini emang benar, diulangi emang siyobi lalu tadi. Kukau berberdengar ya. Aja <laughs> <Lanjut> dulu. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, <Sing> nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, gila nah, nah, nah, nah, nah, nah, kita nonton jadi kayak yang ikut nonton bareng ayulit ya. oke ya, fakta menarik ke pertama dulu ya sebelum kita ini ya nonton ya voice of Baceprod VOB band metal trio hijaber dari Garut makin mendunia jadi pada Juli ini VOB telah tampil di Color of Ostrava di Republik Ceko. Band ini dikawangi oleh gitaris Firda Marsakunia, drummer Siti Aisyah dan basis Widi Ramawati. Mereka itu sudah datang ke daratan Eropa itu pada tanggal 13, sampai dengan 16 Juli 2022. Sejumlah band ternama akan tampil juga, ataupun telah tampil juga di Ostrava, antara lain 21 Pilots, The Killer, Martin Garrix, lalu ada pula band King of Convenience, Wardrunia, Medusa, dan Hiromi. Penampilan Voice of a ini berarti lebih dulu dari satu bulan dari agenda besar mereka, yaitu Waken Open Air di Jerman pada Agustus 2022. Color of Asrafa, atau disingkat Colors, ini adalah festival musik genre, festival musik internasional terbesar di Republik Ceko, dan salah satu acara musik terbesar di Eropa Tengah. Festival ini memang diadakan setiap musim panas sejak tahun 2002 di Asrava. Kota terbesar ketiga di negara ini, Kalor pun menampilkan 16 panggung, termasuk empat panggung terbuka besar yang berutama berkapasitas 15.000 orang. Enam panggung dalam ruangan, panggung teater, panggung loka karya, panggung anak-anak bioskop dan diskusi langsung. Ini menampilkan pemain dari semua genre musik populer utama serta musik avant-garde dan musik dunia. <SILENCIO> enak sonyal gila penampilannya lu. panggung-panggungnya itu lu. masih ya masih ya, berasa banget ya <San> Lalu ya, lu lihat ya. Kalau <laughs> udah ngeleng kayak gini aja sendiri, apalagi kalau kelasannya sendiri udah kelasan internasional, kalau of osrafa gitu. Panggungnya udah kayak panggung menggila, mendunia, menggila banget. Tiga cewek kita, bro, hijab, manggung di situ bawain lagu rock, coba lu pikir. Tiga cewek hijab membawakan lagu cadas di color of Rava membawakan nama Indonesia. Hai guys, we come from Indonesia. We from Indonesia. <laughs> Coba, nggak <laughs> nyangka gitu, loh maksudnya ya biasanya cuma nyamang-nyamang gitu sendiri kan rata pop, ya kan. Ini dengan pakaian menutup dan kalau nggak salah, kalau nggak salah, ya itu mereka manggu tetap membawakan baju-baju khas buatan Indonesia ataupun biasanya kemarin itu mereka pakai ke Garut ya kalau nggak salah ya. Itu nggak salah lo ini lalu, kapan ya? ya udahlah, ajar aja dulu lah. Oke, eh, kayak gini Kayaknya gini-gini ya guys ya Kalau gue lihat ini sini kayaknya rekaman sih ya Rekaman soundnya ya Jadi kalau di sini dia ngambil ya mungkin diedit lah Dengan edit dengan cara menghentak officiality Jadi ada klip-klip yang dimasukin semuanya ke dalam gitu Ya disandingkan atau balikan dibegurkan dengan sounding lagu ini Tapi ini memang benar guys Ini memang benar untuk lagu atau dalam yang kita dengarkan ini sendiri Soundnya itu sendiri adalah memang Hasil, dibilangnya hasil panggung mereka Ya kan, hasil musik mereka Ataupun hasil penampilan menawan mereka itu di Color of Ostrava Kyobi Jadi, enak sih sebenarnya Walaupun nanti kita pun juga pasti akan menunggu nih Yang lebih reality Biasanya kan dari nya langsung kan Yang hasilnya Nih manggung kita, lo udah kelihatan semua Keren banget ah! Lanjut lah Iya ya, ya. Uh, Kita serasa di belanja memang Ini lo penampilan dari VOB yang sudah dimasukin Yang kita dapat nih di belanja itu Ya kayak semacam clipping, clipping ya ibasnya bahasanya clipping kayak Ya kayak gitulah Jadi dapat klip-klip ya kan Di edit dimasuki semuanya Jadi kita mantannya juga enak Oh iya ini manggung mereka loh Keren juga sih Mahendra ini Malah gue jadi komen lainin Ya keren lah sebenarnya Lanjut-lanjut lagi kami yang benar ya diambilin di booth stage Gokil, gokil, gokil, gokil, gokil, Ini gue jadi makanya masih masih penasaran apa kebenar ini lagunya. Tapi kalau gue lihat dari komennya bener semua lo. Iya lo, di sini malah dibilangnya sejak membutuhkan VOB, oke VOB lagi suka lagi suka, oke gokil, and then juga ada juga di sini juga ada. Kyobi paling keren oke okay. Komennya enak-enak banget semuanya Sound system yang keluarga menggelegar Iya berarti ya udah kita anggap Ya inilah yang kita dapat sekarang ya Inilah yang kita dapat untuk logo Untuk Kyobi itu sendiri Gak sabar sebenarnya kita menunggu diri lagi di banyak untuk Kyobi yang lebih realitinya lagi Dibilangnya ataupun dari kanan dari Kyobi sendiri Ya kan? Tuh udah dapat Kita bisa nonton Jangan lupa subscribe-nya, like, dan komen-nya di dirikan Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh